Hilang bos. Papa papale tale pal tale Ayo. Ah, ganti lagu lah. Nah, kan. Lagu baru. Seandainya kamu merasakan jadi aku. Bentar Saja gua. Mana Adit nih gak datang-datang Eh lagi-lagi Bisa beli Adit Nyanyi lagi sekali lagu Ku menangis Membayangkan Aduh betapa kejamnya diri apa apa nih? kan, ke sumbangan kan? kira gua ngamen? lumayan beli belajar mongkong, tarik sih kecebang air ngapain? eh, elu bos gua kirain gembel Oke mas, waduh, ngapain di situ bos? Waduh bos, bukirin gak embel tadi bos? Lupanya elu Waduh, luka, lu ngapain di sini belakang-belakang? Lagi-lagi? Waduh, gua capek nih bos, ngecari lu. Waduh, gua ngecari. lagi enak gue lagi enak enak nyanyi, lu tendang. Gue keren bos. Oh, kecebo. Aduh, panas, bos. Lu nungguin siapa, bos? Dia nungguin lah Duduk, lu, Daripada kita nggak jelas kayak gini, bos. Gue ada permainan. Permainan apaan? Game baru, bos. Gue lihat di TikTok. Yuk. Gue pakai ini dulu, bos. Juga pake, bos. Nih, pakai bos. wajib nih. Begini wajib dong. ha Ah, nah, kayak gini, bos. Membantu gede kertas. Hah, bodanya <tuk> <tuk> ini dicari. Lain bos. gak boleh sama. Eh, tunggu di sini. ah waduh kebesaran nih bos terserah gua lah ayo main main ayo. apaan yang main batu gunting kertas lah bos Kaya gimana mainnya atur main yang ada di tiktok kemarin lu nggak lihat ya tiktok yang masuk TV ah, iya. Oh ya batu gunting kertas batu, batu gunting, gunting, kertas. gunting kertas batu gunting <laughs> kertas hahaha buka kalah dong bos, kamu bisa di dong ya udah ya. terada aduh <tuk> <tuk> arah pembalasan <tuk> <Arah. tuk> ayo batu, batu gunting, gunting kertas hahaha <tuk> gue menang, gue bisa menang bos gunting gue bukan gunting sembarangan, gunting ajaib bisa nembus batu bisa juga ini, bos. Ayo, bos. <laughs> Rasain pembalasan gue. Lagi, lagi. Udah, bos. Batu gunting keretan lagi, ayo. ayo. Batu gunting keretan. Eh, batu gunting ker. Batu gunting ker. Ah, menang lagi. Gunting serba ajaib. Tunggu kertas kan? Gue menang lagi Bisa dirobek ya bos? Iya <laughs> bisa dirobek Aduh Iya <laughs> <laughs> Mati lo <laughs> Mati lo Sama bos lu mau main-main Mati lo kan? Dit! Dit dit Dit! Oi. Oi, oi. Oi. Oi. bangun, bangun. Lu benar mati. Bangun, bangun, bangun. Ayo, ayo. Aduh. baru satu pukul udah KO lu. Aduh, Bos. Belum mungkul yang kekencangan sih. Sorry, sorry, sorry. Aku jadi pusing. Sorry, sorry Main lagi? Enggak, udah. Bos. Gua udah kapok, Bos tidak terangkat ah, ayo mau cari mangsa dululah bisa bawa bisa dong gue udah naik buah eh, topi gue tinggal lagi Tadi tadi kita muter-muter, belum ada dapat target, Nid. Gua udah pusing, Bos. Pusing? Mau cari duit kemana lagi, gitu, Bos? Kucing gua mau lahirin. Kambing gua operasi sesar, Bos. Jadi kambing gua operasi sesar? Ya, bos. Dia ya, gak bisa operasi normal. Gua pusing, Bos. Jadi gimana, menurut lu, Bos, kambing gua? Dibiarin aja, atau udah Bos? Itu kambing lu suaminya siapa? Gak tau lah, Bos. Suami jantannya, enggak nggak tahu jantan Dia mau melahirkan bos. Gua pusing nih cari duit kemana. Tapi gua curiga, gua curiga. Biasanya kalau kambing melahirin normal-normal aja kan. Tapi sekarang kok bisa jadi gitu. Gua curiga nih jantannya siapa. Enggak bos. Yang penting duit. Depikin deh mana carinya. Apa lu? Apa sih lu bos? Lu kambing. Jangan sembarangan, Bos. Gue jelek-jelek ini juga normal, ih, gawat lu. Udah, uh. Bos, gua pikirin deh ceritanya gimana. Oh, uh, ayam gua, ayam gua mau rebonding besok. Ini mau ke salon. Biasanya dia kan ke salon buat kali seminggu. Sekarang ayam gua di rumah sudah udah sebulan nggak ke salon. Udah, bisa. Orang. ayo, ayo. ayo. kayaknya banyak kaya orang. eh, mana lo? di sini. bukan orang kaya nih. Bagi itu dong kita. ya lumayan lah, nggak kayak apa nggak kayak kalian kan. Ah, nah ini ayo kita duit pengen serius bawah nih bos sini kalau banyak duit nih lebih baik jadi kita mau dibagi duit banyak nih iya nih tidak duduk buka. lah nggak sopan amat sama gua Ya. Jadi gini ya. Gue ini jadi orang baik udah bosan amat di sini. Jadi lo kan preman berdua kan? Pasti dong Iya dong. Jadi gini. Gue pengen jadi preman juga. Gue gantiin kalian berdua. Kita dapat apa? Berani berair berapa nih? Lo pengen apa? Pengen uang. Tulis nih. mau pengen berapa? Enggak tulis saja. Nih. nih. ada not. Lo cek. Bikin aja setelah lo, orang kaya, orang kaya, kaya amat sih. Ini bisa ditukarin sama bang. Bisa, lo pergi aja ke Bang mana pun. Bisa, Bang jago. Bisa, bang. Oh, tau Bisa. ayo yit. Tau yit, tau yit. Dia udah pergi. Bang Tau Bang tau yit. Tau yit, tau yit. Tau yit, tau yit. Tau yit, tau yit. Tau yit, tau pakai tanda tangan juga ya, ya. udah bikin salam salam -sa. gua nggak bisa baca nih bisa lu baca dong cacing tawuran waduh makanya sekolah lo dimana? Ini nih ya. salam preman waduh dengan hormat saya ingin menyatakan bahwa dengan syarat pernyataan ini saya ingin meminta izin dengan izin menjadi preman sementara tanpa ada pengecualian saya ingin menjadi preman sementara dengan surat ini saya menyatakan bahwa izin sesuai pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Waduh. Bagaimana? Kita nih bos. Jadi kami kalau tanda tangan di sini dapat berapa uang? Kalian tulis saja di sini. Berapa loh pengen tulis dicek tulis saja. Bos. Gue lagi kaya ngapain? Uang udah. Gue nggak mikirin sekarang. siap bos martanya ada Lupa. eh gue kasih ma materi dulu ya materi ya jadi gini dah kita serah terima gua kasih kartu tanda preman gua kasih duit mah kita oke okay. oke okay. dah tuh oh. oke okay. duit mah duit duit Lo tersaji aja dulu. Nih. Nominalnya berapa dicek nih? Sudah saja. terlalu angkanya berapa? Ya. Nah. Sini. Tolong tangan. Tolong tangan gua kalau enggak bisa lo ngambil di sana. Dah. eh Simpan. ini pena buat lo nanti belajar. Cepat tahu itu nggak bisa kan? sombong amat nih orang. Ini udah fix kan? Sudah. Sudah diket, kasih materi, tanda tangan mulai hari ini lu jadi preman oke, bos kalau jadi preman lu kasih dong wah oh, ya Lu nih gak sopan udah gue kasih cek sini so. sini sini udah, udah. baiknya aja oke okay. Sopan kita ke bank ini besok sekarang lah bos ayo berangkat gue berangkat dulu ya oke okay. okay. kasih ya eh hey. Penginangan gitu, yuk! Malah kabur Kamu Siapa yang malah gelap gitu Mana orangnya? Ayo kasih tahu bang. Nah. Itu, bang. Mana? Mana ini? Ya, Hei. Berani berani kok so malah adik gua, ah malah? Wah cuma metapita aja sama tuh bocil. Yang ngapain lu pula-pula? Nah, enggak gitu Tidak -tidak Siapa lo. itu ada gua. Apa lu berani berani lu malah adik gua? Gua preman di sini. Aku cuma duit sama tuh bocil. Dia ngapain harus nah, adik gua? lu sabar, sabar sini? Gua preman di sini. Loh, lo belum tahu? Apa buktinya lu preman? Aduh, nih gua bukti sama lu ya. Eh, eh, apa? Salah riset gua preman di sini, sekarang lo bagi dua sama gue, lo juga bagi dua, jangan kabur lo, oh, lo juga. Oh, iya, lo bagi iya bang. ampun bang, tunggu keluarin dulu berat. awas lo ketemu nanti, aduh, gue kejar lo nanti. gimana kambing lu ludah sih Alhamdulillah selamat bos, selamat ini anak berapa lima lima Kuk. kayaknya dia mau jadi janda bos kata bapak teman ih kurang ajar bapaknya playboy juga bapaknya gini. tapi ayam gua oh. kan rebonding asik kali senang hatinya Oh Di rebondingkan skak abonnya eh, kemarin keriting kan oh. ya tapi keriting ya lurus lah namanya rebonding terus luluran kucing gua luluran Enak ya banyak duit. Jadi orang biasa nih. Tapi bosan juga ya, bosan. Kita nggak bisa malak lagi. Iya, iya. Kartu preman udah diambil sama dia. Percuma bos, duit banyak. Kalau nggak bisa malak, buat apaan? Kangen yang malak lagi ya. Iya. Nah, kita malak lagi bos. Berapa iya, iya. bos? duit. Tapi dia masih preman. Kartu tanda premannya masih sama dia. Wah kesempatan nih kapan lagi gue ngerjain preman ya? Eh, gak tau siapa gue kan? Preman, iya bang, iya bang. Sekarang gue yang ngasih kampung di sini. duit, duit, duit. duet. Bagi duit. Dia mana kita bos? Duit apa? Rani lo. Gue kalo ada preman di sini lo gak tau. Tadi itu lo berdua udah tanda tangan kontrak sama gue. Udah mati enam ribu. Lo belum tau? Eh, hey. ini soal janjian kita. Tuh, lo bisa baca? Baca nih, baca, baca, baca tuh, tuh, tuh. Oh, perang aja Wah, wow. buat preman di sini. Tapi kisah nggak bisa ngelawan bos. Kartu tanda perniwan. Lo mau ditangkap polisi lagi? Ya, enggak lah, udah jangan bacot dipacot. sini di sini, sini. duit sini. ya bang. Lain. Ada bang. Diri. Ya, bang. Diri, diri, bos. diri. Yang dari bang tadi bos Mana? Waduh, lokasinya kasih semua bos. Tinggal dikit ya, ya. bang ada dah. sini semua loh. gue belum senang lihat kalian karena gue preman di sini ya meskipun satu hari gue ada permainan buat yang berdua jongkok loh jongkok ikuti kayak gini balik-balik berbalik putar-putar-putar kalau orang satu Nanti gue hitung tiga ya, belum oleh ke belakang. Oke, pelan-pelan, gue hitung dari mulai dari sekarang ya: satu, dua, tiga, uh, waduh, hai, noh, remen.